Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tip atau mungkin video tips gitu ya Gak tahu juga sih ya apakah bakal jadi video tip aja atau video tip yang banyak jadi tips gitu ya Dan intinya di video kali ini saya ingin memberikan cara bagaimana kalian uh, mempermudah dalam editing gitu Jadi biar mempermudah dan mempercepat juga jadi biar tambah produktif gitu Dan mungkin kalau kalian ngeditnya agak sedikit... eh uh, Kesusahan kalau misalnya kalian misalnya cut cut gitu kan. Karena ya kalau video vlog itu biasanya juga ada yang di-cut-cut juga sih ya. Kayak uh, daily vlog mungkin. Biar lebih cepat juga. Nah cuman biar lebih cepat gimana gitu. Jadi antara misalnya satu footage ya kan. Jadi uh, footage-nya ini misalnya dibagi ke beberapa bagian gitu ya. Jadi ada mungkin jadi tiga bagian gitu. Nah bagaimana dari bagian ke satu sama bagian kedua Atau mungkin yang habis di-cut itu begitu ditempelin itu nggak cross gitu atau mungkin nggak bikin uh, apa ya cross effect gitu atau mungkin cross transition gitu. Nah uh, yang ini contohnya kayak gini gitu ya. Jadi ini saya menggunakan snapping tool. Jadi snapping tool ini uh, begitu nempel itu langsung nempel gitu. Jadi gimana ya jelasinnya gitu jadi antara ending itu ya ending footage ke1 sama uh, awalan dari footage kedua itu begitu nempel itu nggak akan nge-cross gitu kecuali mungkin kalau kalian tekan lebih uh, lebih dalam gitu contohnya kayak gini nanti bakal jadi cross nah bedanya kalau kalian pakai Uh, snapping tool kayak gitu dan kalau nggak pakai snapping tool ini begitu digeser gitu doang ini nggak akan ada efek uh, diem kayak gini walaupun ada juga sih ya, cuman kalau kalian deket kayak gini bisa gitu ya bisa uh bisa apa? bisa langsung uh, kayak snapping tool atau mungkin kayak ada efek uh, snapnya Tapi kalau kalian misalnya kayak dari jauh gini, ini susah banget pak Ya yeah, tuh kayak begini Jadi ini nggak terkenali gitu Jadi agak ribet aja kalau kalian misalnya harus ngezoom gitu ya Sampai kecil banget gitu Dan kalian geserin gitu Jujur menurut saya agak ribet Kalau kalian mau sih kalian tinggal pakai snapping tool sangat-sangat mempermudah gitu kan cukup gitu kan nah cukup kayak gitu udah gitu nanti bakal jadi nempel dan ujung ke ujungnya nanti bakal jadi satu gitu ya dan ini yang saya gunakan kalau saya untuk mengedit video tutorial dan uh, mungkin ketip yang kedua gitu mungkin kayaknya cuman dua tip gitu jadi tips ya tapi aslinya masih tips lah ya jadi kalian bisa menurunkan kualitas dari uh, reviewnya gitu kalian bisa menurunkan ke mungkin ke draft dan ke quarter. Nah ini tujuannya adalah biar kalian itu saat melihat videonya itu tidak jadi ngeleg. Nah tujuannya dari menurunkan kualitas previewnya adalah agar kalian bisa dengan mudah melihat transisi yang baru kalian bikin. Walaupun memang jujur, kalau misalnya kalian kayak tutorial kayak gini kan harus uh, melihatkan apa yang diklik, apa yang harus dibuang dari videonya, gitu, apa yang salah dari tutorialnya. Mungkin kalau kayak saya nah itu kan harus ngelihat kan kalau misalnya di draft kayak gini ini nggak akan kelihatan gitu nih ancur begini nggak kelihatan gitu jadi kalian bisa uh, ganti ke preview untuk kalian misalnya mau ngelihat gitu ya misalnya ngelihat uh, sesuatu yang penting yang harus penting dilihat kalau transisi kayak misalnya transisi uh, kayak kayak saya di sini gitu ya kayak di sini nih untuk transisi dari uh, video endingnya ke uh, apa kartu untuk YouTube ya misalnya kayak gitu bye bye Nah, itu kan nggak kelihatan kan, mungkin karena berat juga mungkin ya, karena sambil bye-bye Nah, contohnya kayak gitu, mungkin uh, biar bisa dilihat gitu. Nah, kalau kalian pilih yang best terus full, itu kadang-kadang nggak muncul transisinya, jadi kalian nggak bisa melihat gitu ya, apakah transisinya udah bagus atau belum. Nah, kalau kalian mau untuk melihat yang uh, bukan transisi gitu ya, kayak misalnya kayak tutorial gitu ya, kalian bisa ke preview dan full. Jangan kalian pakai yang best terus full, karena entah kenapa gitu ya, untuk yang best ini... Full itu nge gitu, padahal sama yang preview terus full itu menurut saya sih kayaknya nggak jauh-jauh banget sih ya untuk kualitasnya gitu. Cuman ya, ya nggak ini aja sih, nggak nggak lancar aja untuk yang best gitu, tapi untuk yang preview nggak ada masalah sama sekali, jujur. Walaupun laptop saya nggak bagus-bagus amat sih ya, masih mid-end ya kalau untuk sekarang gitu, jadi ya ya yeah, masih bagus-bagus aja sih ya untuk yang preview jadi kalian kalau untuk melihat apa yang harus dilihat gitu kalian harus pakai yang preview atau mungkin kalau masih yang preview full masih ngelai kalian bisa preview terus ke half gitu dan masih kelihatan juga sih ya dan uh, saya saranin sih kalian pakai monitor kedua atau mungkin kalian bisa klik yang di sini gitu ya untuk uh, video preview gitu di eksternal monitor atau mungkin kalau kalian ngeditnya di laptop dengan satu Uh, layar atau mungkin satu monitor kak kalian bisa langsung klik tapi kalian nggak bisa ngedit kayak begini gitu jadi kalian nggak bisa milih timeline kayak begini itu adalah kekurangannya dan mungkin itu dia sih untuk video tipsnya mungkin ya atau mungkin tip gitu nggak tahu juga dan uh, untuk ininya sih kalian bisa melihat juga di sini saya menggunakan yang ini gitu ya untuk uh, kursornya gitu saya bukan pakai shuffle tool atau mungkin slip atau apapun saya pakai normal normal edit tool dan uh, di sini untuk Uh, Snappingnya saya on gitu Jadi saya biar lebih mudah aja Kalau misalnya ini kan kalian gak harus di zoom gitu kan Setiap ada cut di zoom gitu kan Jujur menurut saya itu ribet banget kalau kayak gitu Apalagi kalau misalnya cutnya banyak gitu ya Kalau satu video ini Satu video tutorial ya Saya kadang-kadang kurang dari 10 cut Kalau mungkin saya bener gitu yang Ngomongnya kadang-kadang saya juga black hotan gitu ya Dan ini ya, kayaknya cukup segitu doang sih ya, Untuk video tipsnya Dan teks for cing Bye-bye